Perancis kena badai cedera, Aurelian Chouameni tak khawatir. Juara bertahan Perancis datang ke Qatar tanpa beberapa pemain pentingnya karena cedera. Sebut saja Mike Magnan, Paul Pogba, Nolo dan yang terakhir Christopher Kuku harus dikeluarkan dari skuad karena menderita cedera saat latihan. Rafael Veren juga datang ke kompetisi ini dalam keadaan tidak fit. Tapi Chouameni menegaskan bahwa banyaknya pemain cedera tak akan merubah target Perancis di Piala Dunia 2022. Tidak, tujuannya tidak berubah. Kami memiliki kedalaman yang bagus. Kami kehilangan pemain senior tetapi tergantung pada pemain lain untuk tampil," ujar pemain Real Madrid itu. Chouameni sudah satu tahun bermain untuk tim utama Prancis dan kini sudah mendapatkan 14 caps. Ex-pemain AS Monaco itu berbicara soal performanya selama satu tahun ini bersama Les Bleus. Itu juga sesuai dengan performa tim. Saya memiliki pertandingan yang bagus di awal dan ketika kita berbicara tentang penampilan yang buruk, kita juga berbicara tentang Nations League pada bulan Juni di mana saya tidak bagus, katanya. Saya harus mendapatkan konsistensi, itu bagian dari pembelajaran. Bermain di Real Madrid, saya tak mendapatkan tekanan, yang paling penting adalah di lapangan. Saya mendekati kompetisi dengan hasrat dan antusiasme, tetapi tanpa tekanan. Saat Anda bermain di klub terbaik di dunia, itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan banyak hal baru. Budaya taktis saya berbeda, saya bisa maju di lebih banyak bidang, itu memberi saya kepercayaan diri lebih. Difavoritkan di piala dunia, Rodrigo minta Brazil tak terlalu percaya diri. Dengan kedalaman skuad yang luar biasa dan performa dalam beberapa tahun terakhir, Brazil difavoritkan untuk meraih gelar juara dunia keenamnya tahun ini. Rodrigo mengakui bahwa timnya adalah favorit, tapi dia tidak mau rekan-rekan timnya terlalu percaya diri dengan predikat itu. Kami tahu bahwa kami memiliki tim nasional yang hebat, bahwa kami termasuk favorit, tapi ada juga tim lain yang sangat bagus juga. Kata pemain Real Madrid itu seperti dilansir footballfaster.com dari BN Sports. Tidak ada gunanya, mengatakan kami favorit dan kemudian tiba di lapangan dan tidak menunjukkannya. Kami tahu bahwa semua orang dalam kondisi bagus dengan klub mereka dan itulah mengapa mereka ada di sini. Banyak pemain bagus yang ditinggalkan. tengah Paris Saint-Germain, Marquinhos setuju dengan Rodrigo. Dia mengatakan Brazil harus bermain dengan lapar untuk memenuhi potensi mereka. Jika kami berpikir kami adalah favorit, bahwa kami adalah yang terbaik, kami tidak akan maju. Kami telah melihat bagaimana keadaan di kompetisi ini yang sangat sulit. Semua tim siap dan sangat seimbang. Mereka bisa mempersulit hidup, itulah piala dunia. Tidak ada gunanya datang ke sini dan berbicara tentang masa depan. Kami harus melewati babak penyisihan grup terlebih dahulu. Ini akan menjadi tiga pertandingan yang sangat sulit. Brazil akan berhadapan melawan Serbia pada laga pertamanya, Jumat, dini hari 25 November 2022. Satu Kekaguman Pelatih Timnas Kroasia Kepada Luka Modric Pelatih Timnas Kroasia Zlatko Delic mengungkapkan kekagumannya kepada Luka Modric. Ia tak ragu tetap mengandalkan bintang Real Madrid tersebut di Piala Dunia 2022. Modric merupakan bintang utama Kroasia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018. Namun performanya kini mulai menurun seiring usia yang sudah menginjak 37 tahun. Meski begitu, Delik tak ragu untuk terus mengandalkan Modric di lini tengah Kroasia. Ia merasa sang pemain masih berjiwa muda. Modric sangat mengagumkan, apa yang membedakannya selain talenta hebat adalah hasratnya terhadap sepak bola, kata Delik kepada majalah World Soccer. Bahkan setelah semua yang dia menangkan bersama Real Madrid, dia masih menikmati bermain seolah-olah dia berusia 15 tahun. Modric memang masih mampu bermain di level tertinggi. Kesuksesan Madrid mengawinkan trofi La Liga dan Liga Champions musim lalu tak lepas dari kontribusinya. Delik tak ragu menyebut Modric sebagai pesepak bola terbaik sepanjang masa yang dimiliki Kroasia. Ia berharap tua sang pemain masih ampuh di Piala Dunia 2022. Luka Modric adalah pemain terhebat Kroasia. Dia memenangkan lima Liga Champions dengan klub terhebat di dunia dan menjadi kapten Kroasia dengan hasil terbaik sepanjang masa di Rusia. Tambahnya, dia memenangkan Ballon dior dan pemain terbaik FIFA. Tidak ada yang bisa menyanyinya. Newcastle United Berminat Tampung Eden Hazard Kontrak Hazard di Real Madrid masih berlaku hingga Juni 2024 mendatang. Namun, dia tidak akan keberatan untuk hengkang pada musim panas tahun depan jika diminta oleh klub. Namun kepergiannya mungkin bisa direalisasikan selekas mungkin pada Januari dengan bisa Jazz melaporkan bahwa Newcastle United berminat untuk menampungnya. Selain The Mavis, klub asal Inggris lainnya Aston Villa juga disebutkan bersedia untuk menggait mantan bintang Chelsea tersebut pada bulan Januari. Newcastle memiliki uang imbas dari pengambil alihan oleh konsorsium asal Arab Saudi pada tahun 2021 lalu. Mereka pun telah merombak spot yang kini dipimpin oleh Eddie Howe hingga bisa bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara Premier League pada saat ini. The McQuiz memiliki uang dan juga proyek keolahragaan yang mungkin bisa menggoda Hazard dan peluangnya terbuka pada bulan Januari mendatang. Di sisi lain, Eden Hazard telah menjadi perekrutan yang gagal sejak tiba di Real Madrid dari Chelsea pada musim panas 2019 karena sering dirundung oleh masalah cedera. Namun musim ini berbeda karena dia bugar di sepanjang musim dan selalu tersedia di setiap pertandingan. Kendati begitu, pelatih Carlo Ancelotti tetap tidak mengandalkannya sebagai pemain reguler. Di sepanjang musim ini, penyerang berusia 31 tahun itu hanya tampil enam kali dengan mencetak sebuah gol dan sebuah SSD di semua ajang.